Hello everyone, ini adalah mesin lubang anjing brother ya Kendalanya macet, saya nggak tahu kenapa ya. Ternyata saya cek di bagian bawahnya, sini ya. Sini itu ada kayak benang. Ini benangnya tuh nyeket di rotarinya ya. Tuh lihat kalian bisa lihat di bawah sini, di tengah-tengahnya. Sini ya, ini, ini harus dibongkar. Bisa dia kalian ya, pakai tarik-tarik kayak gini, pakai dipancing ataupun bisa cuman di video kali ini saya akan berikan tutorial secara bongkarnya aja ya oke sekarang kita mulai dari sini nih kita pakai ganjil ini ya kayu atau ini gelugu ya gelugu dari pohon kelapa terus kita potong oke sekarang kita kendorin bagian sininya guys bagian-bagiannya kita lepas tarik nah ininya kayak giniin ya si panelnya, nah kayak gini terus kita ininya masuk sini ya jadi ini buat nahan karena ini brother enggak beda sama juki ya juga kalau juki itu ada kayak setang buat penyangga ketika di uh, Kep, Kalau kalau beratnya emang enggak ada ya ini ke kesini Nah, posisinya seperti ini ya. Jadi dia tuh nyangga ke balok ini, biar nggak biar nggak kena yang lain. Sekarang kita lihat posisi rotarnya seperti apa ya. Posisi rotarnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat ininya. ya Jadi ada benangnya, terus kita mau bongkar kita kendurin dulu bagian sininya ini ada skrup 2 ya kita nggak mau bongkar rotarinya semuanya Kak kunci L soalnya nanti juga ada pengaturannya ya kita cuman buka cangkangannya doang kayaknya tutorial seperti ini banyak banget di video-video youtuber yang lainnya kita kan juga bahas seperti ini sama kita gunain kunci ini nih ini Maaf, bukan kunci ini adalah obeng main kan bisa dapat ya Ini harganya murah 5.000 atau 10.000 ya Cuman bagian sininya biasanya kalau di toko Pas ketika kita beli Dia itu kurang kecil seperti ini ya ini kita Grenda disesuaikan sama Sekrup si rotary ini Yang kecil Ini ada kayak Sekrup 3 ya Satu 2 3 ini nggak kelihatan diri. Berarti kita ngendarin dari belakang ya, dari belakang. Atau di puter rodanya bisa tuh di bagian belakang sini diputer-puter. Yang penting kita udah ngelepasin ininya Udah ngelepasin tahanan rotarinya, jadi biar bisa muter-muter roda belakang. Kalau misalkan ininya belum dicopot, nanti roda belakangnya juga susah untuk diputer-puter karena macet ya. kalau ini udah udah dikendorin ya tarik tuasnya ke belakang set kalau nggak kalau masih susah ini ya ditarik ya tarik ke dorong ke belakang handle sepatunya ini sedikit aja nah nyampe bunyi ceklek ininya uh, si kampas jauh dari roda ini bisa diputer-puter ya kalau tadi kan belum Loh uh. nah ini ada kayak dari belakang ya nah ini dari belakang bisa putar-putar aja rodanya ya rodanya putar terus sambil di ini putar ya kemudian kita kendorin pakai obeng min susah ya posisinya nah seperti ini kendorin satunya lagi ya jadi kalau kita ngendorin sekrup yang belakang sini nih jadi kita nggak merubah rotarinya karena juga lumayan susah ya nah kalau udah kita lepasin ininya ya boleh dikendorin lagi nyampe copot skrupnya ya ini hasil banget hati-hati juga pas pelepasannya soal ini sekiranya lumayan susah ya dicari di toko seperti ini tarik jatuh ya tadi ya benangnya benangnya jatuh Bikin macet si mesin itu ya bikin macet. Terus kita pasang kembali kayak semula ya. Ininya pasang cangkangnya ya, pasang seperti ini terus. Ininya masukin pas ketika mencopot juga ketika kalian bisa lihat ya diperhatiin. Ketika nyopot tuh posisinya seperti apa, pas masang juga harus. Kalau bisa dipoto ya, jadi biar enggak keder ketika pemasangan kembali. Scrumnya kita masukin lagi dari belakang ada tiga ya kita masukin lagi Ini yang di bawah ya Spotnya lumayan susah ini Kameranya nggak ada kameramen oh, Seperti ini ya Kalau sudah dikencengin lagi ya semuanya ya yang ketiga-tiga itu dikencengin. Kencengin lagi. Oke, sudah selesai. Terus kita pasang ini ya, tahanan rotarinya. Masukin ke sini ya. <tuh> Masukin ke sini Terus ininya masukin juga skru, uh, Skrupnya Ada dua Terus kira-kira aja ini Jangan sampai nenggor ya Si body rotari sama tahanan jarum Maaf tahanan rotarinya Rotari sama tahanan rotari Kencengin lagi Okay, sudah selesai sudah bisa dipakai lagi ya ini tadi tutorial cara mengatasi lubang ancing nah, Jangan mau untuk dikasih minyak ya bagi rotarinya ini nah. Oke okay, sekarang kita balikin lagi Ini ya. Mesinya kita kencangin Nah itu udah mau jalan ya, mesinnya udah mau jalan. ini udah jalan ya udah bener oke okay, videonya cukup sekian ya kalau kalian masih bingung kalian bisa tulis di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh